Halo apa kabar teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya dalam channel cara carakita.id bersama Bang Dani. Oke pada video kali ini kita akan setting apa yang terbaru ya paling cepat dan paling stabil terkhusus buat kalian para pengguna kartu Telkomsel ya untuk mengatasi jaringan kalian yang dirasa sinyal di tempat kalian itu udah lemot parah alias ngelag ya cuy dan semoga dengan settingan apa yang terbaru ini jaringan operator di tempat kalian itu bakalan makin kenceng gitu ya. Oke, sebelum otak silahkan kalian subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa nyalakan notifnya, agar kalian itu nggak ketinggalan info menarik lainnya. Dan jika sudah, kita langsung aja ke tutorialnya. Oke kita lanjutkan ya, Silakan kalian pergi ke pengaturan SIM card dan jaringan di Android kalian ya cuy. Dan kemudian kalian pilih aja pada kartu SIM mana SIM 1 ataupun SIM 2 yang nantinya akan kalian setting untuk APN-nya. Lalu kalian perhatikan di bawah ini, di situ ada nama titik akses ya atau APN, Silakan kalian tekan. Nah jadi buat kalian silakan perhatikan dan simak baik-baik caranya ini. Dan jangan sampai ada langkah yang terlewatkan, ya cuy. Langsung aja, di sini mulai kita setting untuk edit point axis Yang pertama, untuk bagian nama ini, kalian isikan dengan Telkomsel spasi update. Untuk di bagian nama, silahkan kalian samakan seperti ini. Nah, ini diisi dengan huruf kapital atau huruf besar semua, ya teman-teman. Lalu, pada bagian APN-nya, di sini kalian isikan dengan kpn 4 gnl silahkan kalian wajib samakan untuk kN-nya seperti ini ya kpn 4g.nl jika sudah selanjutnya kita bergeser pada bagian proxynya untuk bagian proxynya di sini kalian kosongin pada bagian port nya juga kalian kosongin nama pengguna juga kalian kosongin untuk kata sandinya di sini juga kosongin aja ya untuk bagian servernya di sini kalian isikan dengan 156.154.70.1 Kalian wajib samakan angkanya ya untuk bagian servernya ini uh, Jadi jika memang di tempat kalian itu masih lancar jaringannya Jangan diganti dulu ya teman-teman Karena ini berlaku untuk wilayah yang terasa lemot aja ya alias ngelag. Oke okay, paham ya Jadi tidak semua waktu itu sama teman-teman namun, jika dirasa jaringan di tempat kalian itu udah lemot parah, gitu ya, kalian ganti aja dengan server ini. Lalu, kemudian pada bagian MMSC-nya, disini sahabat Telkomsel kalian isikan dengan HTTP miring MP Mobile, KPN, MMSC. Oke, kalian wajib samakan ya untuk bagian MMSC-nya seperti ini. Jika ingin jaringan telekomsel kalian kembali kenceng ya dan stabil dan tidak akan lembut lagi Oke jika sudah selanjutnya kita bergeser pada bagian proxy MMS nya Untuk bagian proxy MMS nya silakan kalian isikan dengan 159.223.183.11 Oke seperti ini ya untuk bagian proxy MMS nya silakan kalian samakan aja seperti ini cuy dan sedikit info, ini khusus bagi wilayah ataupun di HP kalian yang sudah down alias lemot banget nggak stabil parah gitu ya. Dan nggak usah pakai lama, langsung aja kalian ganti dengan yang baru diupdate ini, seperti itu. Namun perlu kalian ingat bahwa tidak semua wilayah ataupun daerah itu sama waktunya ya. Jadi seperti apa sih di tempat kalian itu sendiri, tinggal saat setiap pengguna kartu Telkomsel kalian sesuaikan aja ya. Oke kita lanjut bergeser pada bagian port MMS. Nah di sini kalian isikan dengan 80 ya teman-teman. Hanya dua angka saja yaitu 80 untuk mengembalikan performa jaringan telkomsel kalian. Zoe, dan dijamin jaringan akan kembali kencang dan stabil. Oke dan jangan sampai salah ya seperti ini silahkan kalian samakan. Jika sudah selanjutnya kita bergeser pada bagian MCC nya. Di sini kalian biarkan aja ya. Kalian biarkan aja dan jangan diotak-atik ya, teman-teman. Kemudian pada bagian MNC-nya ini sama ya, jangan kalian rubah. Kalian biarkan aja seperti ini atau bawaan dari operatornya masing-masing. Dan, semisal jika kalian rubah dan kalian otak-atik, biasanya itu malah terjadi hal fatal ya, cuy. Seperti halnya datanya itu, terkadang ada yang gak muncul. Dan biasanya malah kembali ke APN yang pertama, kalau misalkan kalian otak atik atau kalian rubah. Jadi, walaupun angkanya itu nggak sama dengan yang ada di HP kalian, teman-teman, itu biarkan aja ya. Oke, paham sampai sini. Selanjutnya, kita bergeser pada bagian jenis autentikasinya. Nah, di sini kalian pilih aja yang paling bawah, cuy, yaitu pada bagian PAP atau CAP, seperti ini. Dan pada bagian jenis HPN di sini saya menggunakan tiga pilihan ya, yaitu ada default, MMS, dan ada shuffle. Jadi ada tiga opsi ya, seperti ini, yang wajib kalian harus samakan teman-teman. Dan jika tampilan pada HP kalian ini berbeda, kalian tenang aja ya, karena kalian masih bisa ketik secara manual, dan dipisah dengan tanda koma tanpa spasi. Contohnya bisa kalian lihat, seperti di layar kaca ini, tanpa spasi, hanya dipisah dengan tanda koma aja ya Oke silahkan kalian samakan aja Seperti berikut ini Kemudian pada pilihan protokol APN nya di sini kalian pilih aja Yang pertama yaitu pada IPv4 Seperti ini teman-teman Kemudian pada pilihan protokol roaming APN nya di sini wajib banget kalian samakan ya Yaitu pilih di bagian IPv4 Jadi silahkan kalian samakan aja Seperti ini Oke langsung aja kita pilih selesai di pojok kanan atas ini ya. Nah jadi APN khusus kali ini sudah berhasil kita update ya teman-teman sahabat setiap pengguna kartu Telkomsel dan langsung aja untuk kita hidupkan datanya ya dan kita akan melihat seperti apa sih statistik kecepatan jaringan yang dimiliki oleh APN khusus kartu Telkomsel kali ini ya cuy. Dan langsung aja di sini kita tekan untuk memulai pengujian. Oke, di sini masih berproses ya, dan kita tunggu untuk hasilnya. Dan bisa kalian bayangkan, telah nampak di sini. Jadi di sini pada bagian pinknya berada di angka 48 ms, dan pada bagian udaranya di sini berada di angka 8,5 Mbps, teman-teman. Ini sangat cocok banget tentunya, buat kalian yang dirasa sinyalnya itu udah naik turun, udah lemot, ataupun nggak stabil ya. Kemudian selanjutnya pada bagian unggahnya, di sini berada di angka 7,2 mbps. Dan pingnya masih sama ya, berada di angka 48 ms. Mantap sekali ya teman-teman. Oke itu dia triknya yang bisa saya bagikan kali ini, semoga kalian suka dan semoga dapat bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe channel ini agar kalian itu nggak ketinggalan info menarik lainnya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada tutorial selanjutnya.